Waspadai Pound Sterling Yen sedang bullish. Secara umum, bias harian pergerakan Pound Sterling Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi.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 sebaliknya waspadai jika harga pound sterling yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 152.73 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 152.13 sekian analisa forex untuk tanggal 27 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 08 12 12.